Ini jagung bang, jagung agung. Da, oh. ya. guys, Bu, didapat. Ini porsi es oranya, guys. Wah, wow, seperti ini, guys. Bu... Oke, okay, kita cicipin. Oke, okay, jadi teman-teman, ya, ini adalah salah satu pedagang, ya, pedagang soian, ya, guys. Jadi, gimana kenikmatannya? Kita akan cicipi, ya, teman-teman, ya. Nah, itu yang sebelah itu bakso bakso kemarin ya bakso pangsit ya yang dulu ada di video saya nah kali ini saya akan cicipin ini ya teman-teman ya eh oyen ya gimana ke gimana kenikmatannya kita akan kesana ya teman-teman ya Oke kita akan cicipin yuk jadi yang baru menemukan channel ini silahkan subscribe ya teman-teman ya subscribe like dan komen teman-teman yuk kita cus ke pedagangnya perkenalkan nama saya Raldi Wildo umur di 23 tahun dua tahun bang ya ya ini apa nya apa ini bang soyen bang oh, soyen ya ya siapa ini bang ini jagung bang jagung ya jagung mutiara Delhi hmm. oke si jagung ya itu ya ya ini pokat terakhir pokok pokat ya masih ya. pokat berdia ya. campurannya ya iya terus es batu es batu bang ya Iya. ini udah dari tadi nih bang? iya bang hmm. dari jam 9an oh jam 9 bukanya bang ya Iya. es kan agak siang oh iya ah benar-benar dari jam pagi sampai jam berapa bang biasanya? sampai sore bang jam 5an lah jam 5an ya? ya? ini susunya Mungkin susu ya? ya? susu kental manis kan Manis. ini hasilnya bang? ini hasilnya ya? Kuis, mantap, bu, bu. mantap. Ini satu porsinya berapa bang? Satu porsi lima ribu, bang. Lima ribuan ya? Ya. Wede, ribuan ini. Wede. Dulu uh, dapat ide ini dari mana bang? Ide belajar bang, ikut orang. Oh belajar ya? Sudah ya. berapa? Uh, selama belajar itu berapa tahun bisanya uh, bang? Berapa lama bisanya? setahun tahun ya, berarti butuh proses juga bang ya? Iya bang. Oke oke. Siap siap siap. Dulu bang sebelum saya dulu sebelum jualan ini apa aja bang? Belum jualan ini, aktivitas. Iya. Kadang-kadang bantu bapak mama lah bang. Oh gitu. Berarti belum usaha ya sebelum ini ya? Belum bang. Oke siap siap. Berarti ini ya? ya Buka setiap hari berarti bang? Setiap hari, Bang. Udah berapa tahun, Bang, jalan Sekitaran 4 tahun lebih, Bang. 4 tahun ya? Iya. Bang, Abang masih ingat nggak dulu um, modal utama? Ya? Hmm, modal pertama saya sekitaran 200.000 dulu, Bang. 200 ribu bang? Iya. Itu baru awal-awalnya? Dari awal-awalnya, Bang itu udah, udah, udah ada sudah ada kerupuk ini atau belum bang, bang belum masih semua dari bahan itu hmm, awal awalnya bisnis ya atau berjualan tuh nah, ya itu ada nggak bang di titik terendah itu kagak banyak banyak bang kadang-kadang hujan <tuh> hujan seharian nyampe baru datang hujan kan Ya mau gimana lagi, namanya usaha kan, harus merintis. Oke bang, untuk harapan kedepannya bang, untuk usaha ini gimana bang? Harapan kedepannya tetap semangat bang. Usaha ini bang ya, motivasinya untuk kedepannya bang untuk usaha Untuk, untuk kedepannya tetap semangat, tetap fokus, jalannya ajalah usaha yang kita miliki hmm. gitu.